Oke okay guys, hari ini uh, baru kemarin kelar uh, event, gue jadi kepikiran, kayaknya gue mau potong hari ini, yang ini. Setelah TV gue udah keluar nih, kemarin pasti udah keluar, uh, gue potong, gua mau bikin. Tapi gue sebenernya gua juga lagi bikin armnya, tapi gue penasaran mau coba ini. Gue mau coba eksperimen ini, gue mau bikin pakai caster block. Uh, hasil gimana nanti gue coba mudah-mudahan uh, cocok cocokkin aja ya. kita potong ini Oke kita ngukur dulu ini ya ya 12 kita butuh ini dalamnya itu adalah 15 setengah cm jadi, ini buat tandain dulu. Untuk ininya, kita tandain dulu sebentar. ya memang kurang rapi tapi karena ini gua manual oke kita potong disini jadi, jadi hadah gua potong sesuai dengan ininya ya cacat sedikit nggak apa, -apa ya namanya juga uji coba uji coba enggak selalu mulus tapi yang penting usahanya kalau emang oke okay, ya gua akan bikin yang bagusnya oke okay. kita mulai install kit. kita tes dulu si ininya knackle sorry banget kita tes dulu si master block -nya. apakah dia masuk atau tidak dan ini agak vital nih gue kena aram gue kepapas karena e, kenaban kemarin balapan jadi agak susah buka aja nih, tapi harusnya sih gampang ya jadi jatuh di dan ini kita perlu tusuk dari sebelah sana Oke. Okay. pinnya dicabut, kita dapat caster bloknya sekarang kita tes masuk apa enggak, oke okay ini pinnya akan gue masukin Oke okay, kita ini ya kita mau pakai yang sebelah kanan yang ada dropnya Oke okay, ini uh, karena gue butuh dia casting terus sebelah kanan jadi oke okay. ini agak sempit jadi uh, kayaknya mesti dikikir dikit atasnya karena ini ya lu tau lah karena ini bikin lah jadi mau ada nah ini udah mulai nah ini udah mulai lancar nih kalau lo lihat nih udah mulai lancar berarti udah bisa dipasang botnya sama kayak mudah-mudahan sih sama bahaya dapat dari dia bautnya mana ya oh sama bentuknya sama jadi pakai ini aja nih bautnya kan ini arm lebih pendek 2mm berarti trackpad gua juga pasti kepotong 2mm sih 2mm dari aslinya berarti gua harus nambahin spacer sekarang gua pake 6 kalau 2 kalau mau sama berarti gua harus pake 8mm gue gua bisa pake wheelset wheelset yang offsetnya lebih lebar sekarang karena gua punya spare 2mm okay. ini supaya sama posisinya Gue mesti nambahin di belakang jadi, uh, nanti gua ngecopotinnya, ini kasih lihat dulu Gue kasih lihat dulu buat ini udah perantakan sebelah kanan, kayak apa sih gue inget? Oke, okay, yang ini ke satu, oke satu belakangnya full. Oke, okay, kalau lu lihat hmm, dia panjangnya ke belakang, olehnya panjangnya ke belakang, panjangnya ini ke belakangnya, jadi kalau gua mau samain kedudukan uh, ini nya, artinya gue harus sampai 6 di dalam sini foto oh, depan banget ya oke, okay, berarti gue pakai bautnya yang nomor kalau mau sama pun gue jadi sekarang pakai nomor 3 3 dari dalam oke, okay, sekarang gue coba baru ngeh melihat ternyata lubang jepitannya itu depan belakang. Jadi mesti pakai bautnya nggak kayak yokomo kan cuma belakangnya doang nih. Baut kuncian di belakang ini depan belakang rupanya. Ini juga kayak agak seret. kalau lihat nih ini juga si kikir kikir. Oke. Okay. Ini kalau bisa nah. nih sedikit lagi, nih sedikit lagi. Nah ini udah mulai. Kalau nanti, nanti dia sudah mulai lancar. sudah jadi, nah, sekarang kita tinggal siapin ininya, nah, pasang nakalnya ini sekarang, ini tekniknya emang agak aneh ya, dibalik, biar gue sih lebih gampang aja, oke, okay. nah sekarang tinggal pasang spacer, agak ekstrim sih ini gua pasang spacer, eh, padahal ini casternya udah naik 10 kemarin gue tak kenapa demen aja sih clipnya dia nah, oke okay, udah terpasang nah galibor baby oke okay janganlah nah, kita rupanya nah kalau panjang gitu biasanya cuma dua oke okay. oke okay, cukup oke okay. oke okay. Kayaknya lumayan. Sekarang pasang nakalnya. Oh ya kemarin gue nya jatuh lagi balap. Jadi mau, -mau sebelah gue pakai color pin, sebelah lagi gue pakai kout biasa plus uh, pin kingpin color jadi. Jadi gue nggak pakai yang jab gini nih. Ini kan kingpin nih. In Ini hilang nih dan konyolnya, gue nggak punya serep, buat itu beruntung, ada ya jadi bisa dipakai jangan pernah pakai bor kalau plastik nanti doll, biasanya doll jadi kalau udah ini, gue pakai tanganannya karena lebih baik, karena feel-nya lebih dapet tadi tiga dari belakang ya, tadi ngetim oke kita masuk ini, pasang ping-ping di. ini pakai R oke. Tadi kan kita lubangnya jadi berarti tiga dari belak, dari kanan. Jadi F D itu empat lubang, ternyata dia tiga eh, dari luar itu mirip. Dia terambahnya satu, ternyata yang ke dalam lebih pendek jadi Lebih dekat ke susmon itu yang keempat, ternyata. oke okay, habis ini gue coba di track uh, rasanya seperti apa. tapi yang masih ini udah jadi haramnya tuh udah jadi Yoko, uh, aku punya FD kediriannya cepet dan lubangnya di track ke kedirian sebelah sini oke okay lah nih karena mau dicoba ya bisa uh, coba beli ntar sore ntar gue mau ke track gue cobain ini gue review dulu pasal seperti apa itu yang pasti gue harus ganti hex nya ini biar sama biar bisa barengan rasanya enggak enggak deh biar rasanya itu enggak terlalu beda dengan yang pertama uh, maksudnya supaya enggak terlalu uh, sorry sorry jadi uh, nanti gue cek untuk yang uh, feel nya Apakah ini beda jauh atau enggak? pakai ini oke, okay, Ya, uh, Kan, gue udah bongkar semua tuh. Uh, kit gua udah alarm nya udah gua potong. Gue bikin coakan untuk uh, kaca blok. Kemarin, gue udah coba rasanya dengan aram standar Yokomo. Uh, atau ya, gue yang live ini agak berasa uh, traction-nya lebih. Okay, lebih konsisten sih gripnya oke okay. uh, tapi gue juga nggak tahu nih karena kan gue caster block ya bukannya uh, aram dengan dengan dengan statis kenakal ya gue pakai active toe jadi kemarin kan gue pakai pakai aramnya yokomo uh, yang gue modifikasi juga untuk uh, active toe dengan caster block uh, rasanya yang aram web ini lebih stabil ya lebih Hmm, gue juga susah ngejelasin ini, tapi eh, lebih enak emang. Kit gue lebih stabil, Traksinya lebih rata. Mau dari dia pickup speed lurusnya sampai dia buka angle tuh lebih lebih lebih statis. Uh, jadi gue simpulin ini aksi nekat gue arm di baru kepotong untuk kebutuhan kit gue sih. Uh, Mudah-mudahan menjadi um, terobosan baru itu aja, tetap maju terus aksi Indonesia, jangan lupa belanja di lokal store dukung lokal store Indonesia sendiri jangan belanja di luar oke, okay. thank you